Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Oke okay, sahabat jangan lupa Comment like and subscribe ya. Oke okay, sahabat Kali ini berjumpa lagi Kali ini kita mau apa? Ayo, Batak, mau nyanyi lagu Alif. Bata. Oke, sahabat kita, bang, nah, Lagu ini dari mana nih ya? Lagi kita saya ya? Ikut ya, Sakin Oke, nah, ikut ya, ini. Seperti biasa kita akan ditemani oleh Mas Raja Yuk, Sobat Ceria kita mulai ya. Iya. Alif. Alif. Alif. Alif. Ini. Ini Ba. ba. Okay, tebak ya hurufnya. Seudah huruf apa? Iya, tebak huruf apa? Ayo teman-teman, tebak teman-teman. Ta. Ta. Ta. Kita nah, ada suara. Okay. next. Ini huruf apa nih teman-teman? Huruf? Ta. Awi-ba-ta. Ta. Okay, next. Ini okay, huruf apa nih teman-teman? Huruf gim. Iya. Nah. Yeah, yeah. Ini siapa namanya sahabatnya? Apa? Pas. Siapa namanya? Nih. Hmm. Tak tahu. Nah ini huruf apa nih? Ha. Ha. Yeah. ha. Ha. Okay. okay terus saya marajir sama ni ini huruf HO HO yaa HO i get the slack utang huruf DAL DAT DAT noch da. da. bagus dah DAP da. ok nah test next da. telah DAT next huruf apa nih Zal. Saal. Hmm. Saal. next ayo tebak huruf apa teman teman belajar apa huruf hmm. r Oh, wah, oh, hei, oh. <tuk tangan> cepet, so, baca. Cia, ya. yuk kita ulangi sekali lagi. Okay. Ah. Alif. Okay, alif, alif, alif. ba, ini gimana cara sebut berapa nih? da, hmm. nah, telanun lidahnya, lidahnya kita sahabat untuk sah jadi lidah kita di ujung lidah, huh. ya, yeah. ujung lidah menyentuh gigi seri kita bagian depan, da, da, ya. next ada ibarat? next ini orang apa nih? Jib Jib Nah manalah Tak lama ya nanti Tepat ditadai Dijayar Oke Nur apa nih Bro Ha Ha Ha Ha Apa nih Apa nih Teman-teman, saya kali teman-teman. Seru Ya. teman-teman rugdak. Iya, Nah. Ini rug. Eh, Zal Okay, ini huruf Huruf ro, teman-teman. Nah, itu adalah sepuluh huruf hijaiyah okay, dari alif sampai ro ya, oh. alif. Okay, satu, tiga. Alif, bata, Ta, Oke, Alif, ba, ta, jim, Allah Azis. Ezal do ya. Okay. jumpa. ya. Oke, Like, right. subscribe, iya <sum> tuh